washani minal amro ini. Yang kedua dari dua perkara yaitu khusulus sholah. Hasilnya kebaikan di masa datang. Khusulus sholah wal khair fir istiqbal. Jadi itu orang yang pasrah kepada Allah ya itu bisa menghasilkan kebaikan di masa depan. Wadali kali an muhammah. Jadi karena sesungguhnya beberapa perkara kalau kita ini kan nggak tahu akibatnya itu nggak tahu muhammah kita nggak nggak bisa tahu itu. Akibat-akibatnya yang ini baik atau jelek, hasil atau gagal, ini kita kan enggak tahu. Ini masalah istiqbal ini kita bener-bener enggak -bener tahu. Permasalahnya apa? Yang namanya manusia itu jangankan besok atau lusa. Nanti saja kita enggak tahu apa yang terjadi pada diri kita mungkin kita punya rencana tapi yang menentukan rencana adalah Allah baik buruknya rencana adalah Allah yang bikin maka di sini diterangkan fakam min syarin visurati khair kan banyak toh ada kejelekan tapi itu bentuknya kebaikan kita lihat itu baik tapi kalau kita umpama kita laku kita lakukan maka itu bukan bukan bukan jelek karena bentuknya itu bagus gitu loh. Bentuknya bagus tapi itu jelek. Koyok-koyok ini menggiurkan tapi itu adanya apa itu bukan bukan kebaikan malah kejelekan. Tifakan min khair ini banyak. Apalagi zaman-zaman sekarang kita banyak ditipu. Iya kan? yang benar saja ini kadang-kadang bingung kita benar apa orang soalnya dihiasi dengan berbagai macam kebatalan kebaikan gitu loh jadi jelek dihiasi dengan kebaik kebaikan banyak <tuh>. wong ngomong lo wong ngomong salah ya yeah. wong ngomong itu saja niku salah tapi diomong niku bener seperti setan. Setan itu mengganggu manusia. Sejak awal itu sudah begitu. Sudah dihiasi. Kejelekan dihiasi dengan kebaikan. Dengan kebenaran. Ke, kebatilan dihiasi dengan kebenaran. Itu oleh setan. Eh iblis datang. Datangi iblis. Sama ibu Hawa. Di surga. Iblis kan sudah diusir dari surga. Tapi dengan beribu macam akal iblis. licik, Kelicikan iblis. Bisa masuk lagi ke surga wakilah meter kisah itu iblis masuk ke surga itu kan sudah dikelilingi oleh para malaikat surga. Sehingga iblis itu sekali-kali nggak akan bisa masuk surga, tapi iblis juga kurang akal. Ganggu nah, namanya ada ada hewan berbentuk ular akhirnya dia itu minta tolong supaya apa itu bisa dimasukkan ke surga. Bagaimana caranya? Akhirnya, iblis ini diuntal oleh kula diuntal, jadi mentah-mentah sampai masuk ke dalam perut uh, ular. Makanya ular itu enggak bisa makan apanya itu, makanannya itu langsung dikunyah sampai lembut. Itu enggak ada. Berarti langsung diuntal. Berarti urip-urip diuntal ini. Jadi setan juga gitu. Akhirnya minta dikeluarkan di dalam sur surga. Makanya isinya karena itu pernah di dimasuki iblis si ular itu maka ularnya itu bisa mengandung bi bisa ini ular akhirnya iblis ini berkata kepada nabi adam sama ibu hawa heh hawa kan pada waktu itu ngumpul kan malaikat ya iblis sama manusia- manusia yaitu nabi ah adam tahu persis Malaikat sama iblis disuruh hormat karena Nabi Adam ini orang beril berilmu. Disuruh hormat tapi iblis ini nolak bangkang. Karena apa merasa dirinya itu lebih bagus daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Loh ini loh, akhirnya tahu iblis. Eh, Nabi Adam ini tahu Nabi Adam itu iblis diusir oleh Allah keluar. Akhirnya si iblis bilang gini, Hei Adam, kamu tahu enggak kenapa saya ini oleh Allah dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya, dan saya terusir dari surga. Kata Nabi Adam dengan jujur, enggak pernah pikir-pikir sengeres-ngeres si kan Nabi Adam. Pikirannya gini, ya tahu saya. Karena kamu diperintah Allah untuk hormat pada saya, kamu enggak mau, enggak taat pada Allah. Ah, bukan begitu. Kalau saya disuruh taat, disuruh apa itu, tunduk, disuruh apa itu, hormat kepada kamu, itu bukan masalah. Sekarang saya bisa, saya lakukan. Wah, iblis nyembah-nyembah kepada Nabi Adam pada waktu itu. Bukan ini. Pada intinya itu nih Iblis juga curi dengar pada waktu itu. apa begitu Iblis keluar, Iblis masih-masih ada di surga. Belum keluar dari pintu surga. Allah sudah bilang, hei Adam, kamu jangan deket-deket pohon ini. Hadihi saja. Fatakuna minat doli. Maka kamu jadi orang yang dholim nanti. Nah, ini menjadi senjata. Saya tahu untuk menjatuhkan Adam. Nah, ini... Bukan ini. Saya itu karena apa? Kamu tahu nggak pohon ini namanya apa? Katanya. Pohon ini namanya khuldi. Khuldi itu apa artinya? Khuldi itu artinya abadi. Kata Iblis. Abadi. Nah Saya dulu nurut. Seperti kamu diperintah oleh Allah. Jangan deket-deket ini pohon. Saya manut nggak makan buah khuldi. Maka saya ini nggak jadi abadi di dalam sur surga. Bener apa kakiku? Kok ini bener kan? Omongannya, eh. Iblis. Kalau saya seandainya saya makan buah kuldi ini, saya jadi abadi. Insya Allah saya ini termasuk kelompoknya para malaikat. Eh, kadir ini Saya ini memberi nasihat pada kamu. Bukan saya apa itu. E, malah apa itu. Kepada Adam. Saya ini bukan kok malah menyesatkan padamu. Saya memberi petunjuk pada kamu. Jadi ini nabi Ibu Hawa. Soalnya wong weto. Wong wedo itu kan gak berpikir panjang. Ya bener. Padahal waktu belum ada loh. nabi Ibu Hawa. Bener. Damah, jadi ini dipikir-pikir ya bener. Dipikir-pikir bener. Akhirnya. Wah Ibu Hawa rengu. Minta diambilkan buah khul, khul di. Akhirnya wong Lanang, wong Lanang paling kelemahannya itu pada wong wedok sing merajuk, ya bener enggak? Apalagi koyok koyok nyong widam banget, wah ini nyidam leke, ibu Hawa ini. Akhirnya bawa tengah wong ikon, golek rujak iku loh. Golek no, sampai gedor-gedor wong sing dodol, ru rujak, buk ngebuntan istri kula. Nidam dam ini kita sama dam ya apa mas kulupi ya, orang itu yang ya, sama data dadak, -dadak. akennah masa pitan-pitan kelompok pon jadi mau ditegak ini biasanya lima ribu di, di toko soalnya demi ya ya yang singi dam ini gua nabi adam ceritanya nabi adam nih akhirnya di kali nabi adam dikena ibu ibu kawal langsung di begitu di Wah ini seoleh dua per tiga dari buahnya itu tadi. Wah, dam, dam. Ini lo jambal kalau emas. No dam, ini enak tenang lo. Jadi barang-barang ini, barang -barang ini panganan surga sing liatnya gak kaya ikhisi tak pangan iki Aku tahu panganan surga kafe tak pangan khai susik susi, matu wakuluma khai susik tumah barang sing dikarpet nulis dituhi diikap, ternyata itu si enak buah kul kul tenan udang gitu tili ono kurang empat titik loh kali titik tanya nengi sampean akhir dipangan pangan pisan masya allah langsung pakaian hiasan dari surga tadi lepas semua ini loh, nah ini makanya ini banyak kambin sarin, kambin sarin fi surati kha'i hati, hati loh sampean, gitu kan? kapan makanya ini? Kalau kita ini jangan menilai sesuatu apa yang kita lihat, atau kita dalam komentar ini apa yang kita lihat, kemudian kita komentari. Ojo, Dijelok di selemung pintar pun Bener, kah ini api? Bener, api ke api. Bener, iki bener. Kita ditelok di ojo, umpama kita komentari berdasarkan. Napa ini eh uh, istilah. Uh, seneng atau gak sen seneng. Amba nah, iki, lek wong bodho biasanya dinilai dari seneng ambek gak sen seneng. Tapi lek wong ngerti mboten, mboten didasari sebab didasari seneng iku biasanya tai kucing rasa cok coklat edi eh, dasar, dasar gak seneng antara dasar terdasar gak seneng masono aja cacak ndelok wongi, e watu e thok lo krung watu e sapa iku ojo e nggih cacak watu e kadang-kadang krungung klotek-klotek sandale ngono ya klotek-klotek muh saking gak senengi saking bencine lah Makanya nilai sesuatu jangan dinilai dari kebencian maupun kesenang. kesenangan senangan sing objektif ngono lho. Nggih. objektif itu berdasarkan ilmu, bukan dasar, bukan dasar seneng gak seneng. Kadang-kadang wong panatikan dasare suweneng ngono lho, lek gak suweneng kok anu, dasari objektif, dasari iki ilmu. Makanya seorang ulama biasa nilai kancane berdasarkan ilmu biasa iku. Ya ora le mangkel lho, dasari ilmu Bener. Tapi kadang-kadang lek wong sik kait ngaji bingunge. Waka min sumin fi hayati syahdin. Uh, waka min durin. Ya. Fi khilyati Jadi banyak itu membahayakan durin. Membahayakan. Tapi kayak-kayak itu dihiasi dengan manfaat. membahayani tapi didasari kemanfaat, kemanfaatan. Kok pakai model-model kayak mana? Kaya, kayak-kayak ini surga tapi neraka. Neraka. Ya apa sih niku? Kok ada model-model hati-hati. -model okay? Kita nggak tahu akibatnya ini baik atau buruk. Padahal itu hiasi manfaat, di, apa kejelekan, kebahaya dihiasi dengan kemanfaatan. Wa min sumin ati syadin. Jadi banyak itu racun, tapi itu kelihatannya madu. Jadi istilah no lagu racun di tangan kiri tangan kananmu madu di tangan kiri kirimu gimana tuh model kayak ngota nih kuake banyak racun tapi itu bentuknya mah madu bahaya mana tuh gampang gampang terpengaruh gampang terprovokasi gimana jadi apa ikut disingati hati bener nih Bapak awi dewi niki, wong lek wong cerdas, wong pinter, ikut nggak sampai terprovokasi, bukan sampai apa jenihnya, terti tertipu, menulu. Ini kadang-kadang lek uangnya nggak nopo, iya, emang anak dasar, Quran dasar hadis, lek awi dewi ini memang memang orang-orang yang beriman pakai niku, ngotot. Orang berduli lau mata laimin, tadi istilahnya celaannya orang-orang yang ahli mencel mencela ini nggak takut nggak peduli memang ini benar saya boleh mati mau saya ini mempertahankan kebenaran yang berdasarkan Quran dan hak hadis sampai uang-uang kadang-kadang kalau dikomentari kalau khutbah berkenaan corona mau nol polisi mau jalan ini Wah jadi ya, hari suku kondil yo, lah panas yang jebat nih, uang aja kebenaran kok, ya enggak, Awek kok manut-manut wong akal-akalan, uang akal-akalan akal di Kalau kita ini berdasarkan ketahuhi tan, tauhid itu bagaimana ketauhitan kita, bener enggak? Malah yang jadi ku dasari tauhid, ojo katih ono jebat nih, nuh loh, jebat nih hanya Allah. Oh. niki. Okay jahilu Dan sedangkan kita jahil bodoh, enggak ngerti apa akibatnya, apa rahasianya, enggak tahu. Enggak tahu rahasianya, enggak tahu akibatnya, kita enggak tahu. Tahu, maka faida arotal umur kotan, kalau kita ini menghendaki suatu perkara ini mesti kotan ya jelas. Jelas kebenarannya, jelas kejelekannya Ini namanya kot'an. Wa kot'afiha bi muhakkaman. Maka kita ambillah di dalam perkara tadi. Bi dengan kita. ikhtiar kita mutahakaman dengan apa itu yang jelas. Dengan mutahakaman ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itu mutahakaman. Jadi yang ditetapkan Allah dan Rasul. Rasulnya. Maka fama asro'a mata koufi wa wa'nta kadang sesuatu itu cepat dalam sesuatu yang kita ini jatuh dalam kerusakan Wa latah sedangkan kita nggak ta tahu nggak tahu Maka ini harus kita ada patoan ini Ya dasar itu ku piye Qur'an ini piye hadisnya ya apa Ini kudu tungnu nung nung nung nung nung nung nung nung nung nung nung nung nung Iku <tuk> tadi wong nopo kutwah tabek makmum wis yang bodoh makmum mawon pun jere apa jadi sing ngarep ngono Lah sing ngarep ping bujurang papa melo-melo nyebring jurang Nggih ya Lah sing di ngarep niku kliru melo-melo iku ketemu bilang perkara. bapak pun kerjaan ini bareng bareng garu bintang pelem. <laughs> Wah nikki, kadang-kadang zaman zaman saat ini awas lu, organisasi lu luwe. Nih kadang-kadang niku ono ono ano saat ini usum usum katipilkada, pilgeldek, ya. Luengge, maringono niku sama niku selalu rahasia nih saat ini. Rahasia nih saat ini, kum pomo ono pilihan bupati, ono si a kate calon bupati di Kecamatan turun, tidak ini sing berpengaruh dek Kuno. Otomatis onok masane sopo Pengurus N, pengurus Mus, pengurus Fatah? bener bener. Ah. dek Kuno ini juga ku didatang pun. Kalau warga NU di Kecamatan Pujang jumlahnya sekian. Tapi seru, kan? Bukan saja ini dari NU. Artinya tidak jumlahnya dek wiyu sak mini dek nyabab sak mini dek maron semini semuanya itu apa ya kan enggih patahyat sak mini muslimat aku yu muslimat dek kuno nah, akhirnya ah uh, iki onok kong wali kong pun ah tim tim sukses akhirnya ngelobi ngubungi tolong gih kenanuneh diharapkan dengan ini si ag berpikir Buatun pun, buatun hati ingetan-ingetan, buatun hati ingetan-ingetan. Wah, niki gilum pun, <laughs> kira-kira gilum juga. Imane, mana, ta, tahan. Gak amplopi itu, Bang. Bisa tahan, Bora? enggak bisa tahan. Ini rahasia mana modelnya niki. Mana kadang-kadang mau-moro mor sampean diundang di, di lapangan. Uno tike es kebunggu san wo semuut neng era merama ngem oten wes kulong ngomong oten kara rahasia ne masalah tolong share ser nang geni umum Lu, lo ra popo lo nggelu nigi nimo dereng nigi nge -s -s nigi jae sae su nigi wes jaga kak de mara nigi dor tu dor men ne wes wes ono sing tanggung jawab de daerah kecamatan, wa kile tike ring saman dia pu sa di dia peka peki wes pokok aku mati urip nu. Nghe aku mati wode tadi muslim, aku mati wode tati fata woi smili oike ahi ya ke cupung iki. iki fata iki ki NO iki ngono mari lali ambewong n o tan nan ane sampai ane nyurung mobil bobrok, mogok? mo kok Kira-kira nghe kiro kiro saman le nyurung mobil mogok, jalan samaan tidak kena melaku ngeng ngeng ngeng Nge -nge. Sunggai so, otot zaman di bel dinding, nggak? Hmm. Iya, e, pada ngarong ngonten niku kulu, sampean mar saman di dada, mar manek kebetu sampean, saya tau nyorong mobil mau E, kira-kira ya, sampe donang batu nih, dideki ya sampean. Hah? Orang dideki, laka suci sudi man sampean, nggak badan? Lah, makan ini, cilai sampan milenial, eh, kutu objek. Objektif, dasarkan fakta, bener ga? Mungkin mangko jujur, pongga? Kejujurannya, iki mangko jelas apa enggak Munu. Pendidikan, ilmu, nih memanen ngatur rakyat, iki bener apa enggak Udah jangan pinter, ngono cerdas, munu, gya. Lah, orang ngomong gua blog aldi korupsi, tapi maling kaman pele. Wah, <guluh> siling gini, kusampan sampean bok biaya akhirnya di akhirnya ti? apa niki ngomong model ngoten. Ancine niki kebenaran. Nggih ya? Nah, niki. Walakat khuki ini diceritakan ada sebagian ahli ibadah di mereka tanya eh, mohon kepada Allah supaya diperlihatkan iblis. Kemudian fakilalahu, maka di kan minta supaya Allah memperlihatkan kepadanya eh iblis. Sal al afiyah. Mohonlah kamu untuk keselamatan apa dunia akhirat afiah minta afiah kesejahteraan dunia akhirat akhir. keselamatan dunia akhirat kesehatan dunia akhirat dia namanya afiah tapi kan orang selamat dunia akhirat kan itu yang dicari kan tapi ali ali abid ini nolak nggak mau mintanya supaya dia diperlihatkan eh. Iblis oleh Allah, akhirnya fa'ad lahu ta'ala lahu, diperlihatkan oleh Allah. Begitu Falamarohahul Apit begitu Apit ini melihat iblis, wah langsung saja mau nyerang kepada E. Iblis mau nyerang, jadi langsung mau memukul E. Iblis wah iki iblis kurang ajar, kon panggabanmu ganggu aku kan ngono, kon nijakwis selama-selama dendam sampai awakmu, soalnya aku dikandani karo nabiku, dikandani Gusti Allah innaka aduhumu mubinkon, iku musuh sing terang sampai aku, jadi ini jadi ini api tadi, mau dipukul, tapi iblis berkata kepadanya laula anaka ta atas sana e, seandainya, betapa tidak, jadi ini, anaka, sesungguhnya kamu umpama kamu ini bisa Laula ini umpama kamu bisa hidup seratus tahun, wah ini bagaimana lah ahlak tuka maka sungguh aku akan merusak kamu wa akob tuka dan aku akan menyiksa kamu ya nih. ini sungguh aku lek sampai urip satu tahun wah kon tak umbeuyuh mulih gampang kampangi huh ini bahasa Arabnya itu Laula anna kata isumi atas sana La ahalak tuka wa akop tuka. Makanya untuk umbul yang mulai konisau sampai umur seberatus tah tahun jadi ya ini. Fakta robi kauli akhirnya lupanya si api ini tergoncang. Lek aku yoh yoh aku pikai umur sampai sampai satu setahun. Soalnya iblis ini kan pinter kali, gimana? Akali pinter. Nilai nah, sampai aku so umurku sampai 100 tahun, wah aku apa jenis akan melakukan begini, wah begini dan begitu, es akses yang dilakukan, akhirnya ujung-ujungnya saya akan bertobat, soalnya ngomong ini maksiat kan dia, jadi istiqoohi iblis, e -e, kamu seandainya kamu ini umur sampai 100 tahun ini umur beuyuhmu, maka konek kepingin jalur orang aku kontakai umur 100 lebih suku satu setahunan. Mikir-mikir deh. Neku maka kalau amplop ambek. Neku padu karu iku. Neku. Tadi seneng akhirnya. Nah. akhirnya dia melakukan. Di dalam kerusakan. dari maksiat, bejat, preman. Ini tadi preman. Meninggalkan iba, ibadah. Maka ini saya, saya, saya katakan ya. Ada orang ini kan ada dua orang. Ada orang yang baik ahli ibadah, iba, ada, yang satunya jelek, jelek katakan pre, preman. Kadang-kadang orang yang ahli ibadah, pekerjaannya apa itu ibadah di masjid, selalu pener, selalu ba, baik. Dia wis pokoknya wong e, wapi. Tapi lo, ini loh ya, saya bilang orang yang jadi preman tadi, orang yang jelek tadi, tapi kemudian dia Sadar akan dirinya, terus kemudian yang ahli ibadah ini enggak sadar, enggak sadar lah. Yang sadar preman ini jadi preman yang sadar, akhirnya dia merasakan, urip oh, dia merasakan kejelekan-kejelekan yang dilakukan, yang diamalkan, ngerasakno, baik, lek awak wong bejat, tadi wong ngerasa ngerasakno. Wis kayak orang karuan-karuan, ngom, sadar kan? Wis, ini laku nih, wis dirasa no dewi. So sih laksan no oleh kawai dewi, yo kan? Untadiwong hmm. bejat, untadiwong remek. <laughs> Jadi ini ngerasa no ini, namanya ngom sadar. Sedangkan alibaba dan mangko, dia itu nggak merasakan, nggak sadar. Nah kalau orang itu nggak sadar, alias mabuk. Orang yang mabuk ini nggak tahu apa yang dilakukan, bener nggak? koyok koyak di alih surga. tapi kenyataannya tuh enggak, nung kadang-kadang dia merasa bangga akan kebenarannya, akan kebaikannya, akan ibadahnya. Dia nggak sadar bangga dengan ibadahnya, bangga dengan kebaikannya. Yang orang-orang sadari perlu wong ma, mabuk, wong mabuk kebaikan bener apa kaki Malian? mabuk kebenaran, wong kadang-kadang dia ikut ibadah diingin masjid malah nggak nyadar dia itu nggak kerosot, golek urip dijeru masjid banyak. Wah, wong keprek-prek, wong kere-kere. Kader duitnya di tajono ketua masjid. Wah, semua negara meram soalnya apa dia ikut maromo korupsi kota. Model -model. Wah, di kota. Akeh modal modalnya. Wah, ke tenan doh niki. golek urip diingin jeru mas. Golek urip mengatasnamakan namakan Mas, Bangga Wong golek urip dek atas buang gak wali surga. Si atu atu e preman sing sadar mang lu, bener nih. Si atu atu eprem sing sa sadar ambek Wong sing api ali ibadah tapi gak, gak sa, gak sadar alias mabuk. Makanya saat ini niki muncul, macet singgawe umat Islam kabeh kulu tapi begitu awal dari takmir enggak masjid dikelola koyok kotek kotek e kotek dw koyok dendasi kerewa lagi enggak koyok kotek dw ini modelin model koyok ini enggak wae sih wong geblek ngatur ulama Ini soal adab apa khusnul adab soal adab ulama diatur atur maringunu nekakno wong khotib jumlah sak ake-akeh ulama di kelompok nodiatur sama g, kalau suka main benjing kalau suan jadi nakut bulan depan panjungan g, bulan depan panjungan, ini diatur goblok blok ya, mau bareng kia yo diatur gua blok, mau ngajar orang yang terus ngatur ulama, kada model goyang ntar, saat ini kini gua kada model meniku, jadi ono wong blok ngatur kia, ngatur ulama. Model koyo wah ini aku wakil kayak gini Jadi masjid Singgawi koyo mbak-mbakai D Ini aku kewadah model ini Terus apa yang gue urip nih jurni mas Masjid bangun-bangun di korup ini wakil Tanpa ada apa itu jenenge, uh, Pertanggung jawaban jelas Apakah ku makom bangun Tuku pasir piro, tuku ano, piro bantu tukang piro, duit masuk piro gua mau nintek, namanya seket juta tapi mau tanggung jawab pendek ini depan umumnya gak Ono dikorupsi jelas itu kadang-kadang model kaya Niki model kaya kalau kaya ini fasek jatuh dalam kefasekan malah batarokal ibadah wahalaka kemudian dia rusak wafihati hadif huka nabihuka alatarqil hukmi fi irodatika walaji fi matlubika Makanya dalam ini kita ini apa itu e, mengingatkan sesuatu yang mengingatkan kepada kita yaitu atas meninggalkan hukum firodatika fi di dalam kemauannya keinginannya bahkan kita mendapatkan apa yang kita tuju Wahyu haziru tulal amal bahkan kita harus hati-hati ya supaya kita ini enggak tulal amal enggak apa itu banyak ngelamun. Pak Aidon, Pak Innu ala azimah karena lamunan ini adalah merupakan bahaya yang besar. Lo lamun seandainya berhande-hande, ini ku lo lamun ini ada ini ke anu. Seandainya saya jadi Mopo gak <gul> maleng, lo lamun-lamun mau dianguni ku ke anu membahayakan. Bahaya ya apa sih yampehan ini? Wakol walakot sodakol koil. Wa'iyakal wal amani, Fakam amaniyatin jalabat maniyah. Maka kita harus takut. Ya matomi yaitu kita berharap. Angen-angen. Ya. Maka banyak orang yang angen-angen. Akhirnya nalik kepada yang diangen-angen. Mereka me, angen-angen itu. Dari kosong. Lelik wangku manggu anu kan orang leopopo akhirnya. Ujung-ujungnya. Orang leopopo yuk. Orang leopopo mengangen-angen. Yuk bawa dokeniku bayangan bayangan toh, bayangan mung kaya, bayangan mung pinter, mengani, ceri nih saya Umar bin hotop, lek kon kepingin pinter, ya ngaji yo, tak limo kon galau -il, ilmu, kon nih kepingin soké, ya nyambut kawi yo, lama angen-angen -ang ya yuk iso. enten nuna beling bosok, iso bosok, nadi, pih kepingin pinter kata ngaji, gede. <laughs> okay. Padahal ngaji, padahal ngaji gengsi. Oh, isin aku ngaji. Lepongan, boleh ilmu. Senang ambil ilmu.